Halo sobat tutorial bagi kalian yang ingin buat logo gaming bergerak seperti ini tanpa harus menggunakan aplikasi yuk silahkan simak video tutorial sebagai berikut ini ya Baiklah teman-teman sebelum lanjut ke video berikutnya jangan lupa di subscribe dulu teman-teman agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari saya Baiklah teman-teman yang pertama-tama kita masuk ke safari Dikarenakan saya memakai iphone jika kalian memakai android Kalian bisa masuk ke google atau google chrome ya teman-teman Setelah itu di menu pencarian kita tulis animated logo gaming ya teman-teman Baiklah teman-teman setelah itu kita masuk saja ke situsnya Nanti kita akan disuguhkan logo gaming seperti ini Jadi kita di sini tinggal mengeditnya ya teman-teman Baiklah, teman-teman tinggal mencarinya. Saya akan mencontohkannya seperti ini, teman-teman. Kita tinggal klik saja, teman-teman. Nanti kita langsung bisa mengeditnya ya, teman-teman. Di sini ada teks. Kita bisa merubah nama teksnya, teman-teman. Jadi, misalkan kita ubah namanya kita kasih nama tutorial. Jadi otomatis namanya berubah ya teman-teman. Di sini kalian tinggal sesuaikan saja nama yang kalian inginkan. Setelah itu kita tunggu prosesnya ya teman-teman. baiklah setelah selesai kita rubah lagi nama bawah logo di bawah itu teman-teman. Saya contohkan kasih nama gadget85. Di sini prosesnya cukup lama ya teman-teman, enggak -teman. tahu jaringan saya atau situsnya yang agak lelet ya teman-teman. Di sini pun kalian bisa merubah nama teksnya atau ukuran teksnya atau warna teksnya ya teman-teman, jadi kalian tinggal sesuaikan saja. Jika kalian ingin mengganti warna backgroundnya, kalian tinggal pilih saja teman-teman. Dan jika kalian ingin merubah logonya, kalian tinggal pilih di bagian ini ya teman-teman. Di sini pun kita bisa merubah atau mengasih sound ya teman-teman. Di bagian atas kalian tinggal pilih sound mana yang kalian inginkan. Baiklah teman-teman, setelah itu kalian tinggal proses saja teman-teman. Jika kalian ingin mendownloadnya. Selesai, teman-teman. Kita play saja, ya, teman-teman. Beginilah contoh. Baiklah, masuk tahap terakhir. Kita tinggal mendownloadnya, teman-teman. Jadi, di sini kita diberikan pilihan: ada logo watermark atau tidak ada logonya, ya, teman-teman. Dikarenakan saya tidak berbayar, saya mendownload yang gratis, ya, teman-teman. Jadi, masih terdapat watermark di bagian video Baiklah teman-teman sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat ya teman-teman